Sekarang saya kesibukannya ya seperti ini bosku e, Memproduksi mainan anak-anak Untuk dijual di acara pasar malam Makanya dalam beberapa hari ini Saya jarang mengunggah e, konten ditambah Karena saya ada kesibukan Mainan kayu ini Lumayan, bosku. Buat tambah-tambah uang jajan atau uang belanja. Jangan lupa like subscribe di channel Father Dugan. Sekarang, bosku saya lagi ada di rumah bosku lagi memproduksi eh, mainan anak-anak bosku -anak dijual di acara pasar malam, di acara pasar malam. pokoknya dari dulu saya itu ya orangnya ya, di kreatif bosku membuat eh, mainan seperti ini, mainan seperti ini. ini hmm. namanya begitu iran lampu kayak gini ini kalau di pasaran uh, pasar malam atau di pasar malam lah yang ada orsel atau pemijinya ini banyak dicurigai permainan kayak ini yang dikasih lampu. Nah, sekarang saya kesibukannya ya seperti ini bosku uh, memproduksi mainan anak-anak untuk dijual di cara pasang malam makanya dalam beberapa hari ini saya jarang mengunggah konten ditambah karena saya ada masyarakat sangat laku, sangat laku anak-anak suka ini kalau malam hari, kalau di Terbang ini sangat bagus. acara bagus pengunjungnya lebih banyak kita sudah ada persiapan barang malaman kemarin waktu sebelum corona ketika jualan kita bawa berapa kodi lima kodi habis bosku sedangkan di lokasi eh, anak-anak sangat antusias untuk Hai, uh, permainan buat pada Makanya, uh, memperbanyaklah memperbanyak stok. Uh, barangkali bosku. tangga bikin konten ya karena itu nah, inilah ya. namanya juga orang bisa. kalau nggak kreatif ya, kita nggak bisa nah, pulang nah, ini sudah jadi tinggal ngasih rambut yang belum subscribe silahkan subscribe ya sudah subscribe dan sekarangnya sudah siap untuk dijual tinggal dikasih variasi seperti ini pasang lampu siap untuk tempur bersama pesaing-pesaing Jual fitran nih ya. pasar malam. Nah ini bahannya yang tidak dipotong-potong. yang memotong pinter ini istri bosku. pokoknya istri saya matanya masih haus atau tajam. Kalau saya melendong bosku kalau memotong gini, yang memotong kayak gini bagian istri saya bosku. Saya bagian merakit. Oke bosku, terima kasih.